Three, two, one. Engine ignition. We have liftoff and carry engine. Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita Mr and Mrs News. Kali ini kita akan membahas terkait roket Northrop Gurman Andreas 230 Plus meluncurkan pesawat ruang angkasa CRS 18 Cygnus pada 7 November 2022. Roket Northrop Gurman Andreas 230 Plus meluncurkan pesawat ruang angkasa CRS 18 Cygnus dijuluki SS Sally Ride, dari Mars pada O.A. di fasilitas penerbangan Wallops Naza, Pulau Wallops, Virginia pada 7 November 2022. Ini dilakukan untuk misi komersial resupply service 2 CRS2 NG18 Naza, Cygnus mengirimkan sekitar 3729 kg penelitian, persediaan kru, dan perangkat keras ke Stasiun Luar Angkasa Internasional. Ciknus dijadwalkan tiba pada 9 November 2022 sekitar pukul 10.05 UTC. Pesawat luar angkasa pengiriman kargo Ciknus NG-18 dinamai untuk menghormati mendiang astronot NASA Sally Wright. Pada tahun 1983, ia menjadi wanita Amerika pertama yang terbang di luar angkasa untuk STS-7, misi kedua Space Shuttle Challenger. Misi ini berhasil diluncurkan dalam upaya kedua karena misi pertama pada 6 November tertunda setelah alarm kebakaran berbunyi di pusat kendali misi Northrop Gurman di Dulles, Virginia. Jignus dikembangkan oleh Northrop untuk menyediakan layanan pengiriman kargo di bawah perjanjian antariksa layanan antariksa orbital komersial NASA. Selain persediaan makanan untuk para astronot, Cygnus membawa peralatan untuk mempelajari sel-sel ovarium yang diekstrasi dari sapi dan memajukan penelitian percetakan jaringan manusia. Maza mengatakan mempelajari sel-sel sapi dalam gaya berat mikro dapat meningkatkan perawatan kesuburan di bumi dan di luar angkasa. Para astronot juga akan mempelajari mutasi pada tanaman untuk menemukan cara baru menumbuhkan tanaman di luar angkasa dan memastikan ketahanan pangan untuk misi jangka panjang. Ini adalah misi penerbangan ke-18 dari pesawat ruang angkasa tanpa awak persediaan orbital ATK Cignus, dan penerbangan ke-17 ke stasiun luar angkasa internasional di bawah kontrak layanan penyediaan komersial dengan NASA. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait roket Nordrop Gurman Atrias 230 Plus meluncurkan pesawat ruang angkasa CRS-18 Cygnus pada 7 November 2022. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.